Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ditekan tombol notifikasinya Biar kalian bisa mengikuti video kita terbaru Oke okay guys, selamat menonton oh Mancing Bajak Wardah Ayok, Kau ceng, ayo ikut, aku, Pak Cengg. Mana? Oh, murah. Aku, Pak Mana? Cari empat di sana. Mana paculnya? Cari pacul. Mana pacul ini? Cari cuman kandang. Pecak Wardah itu. Mana wadonnya? Cari di mana wadah? Wadon. Mau cari cacing dulu? Boleh cacing? Oh. Mau cari wadah dulu ke? Kan? Boleh acak dulu? Tak ada ini. Itu itu. Orang-orang ini di mana biasanya nyari anu cacing ya ini ada di sini kenno ya kenno warga kenno bin santa buka ada buka anu di mana ini Gue itu tuh Masalah nih Cari deh pacaran Mana jadinya Bu bisa, bisa. Ini kecil. Ambil warda Mana jadinya Oh ini Ambil Nah ini pada cukup kurang kurang kurang, kurang ini. tapi sudah sore nih mau buka ini apa-apa itu itu okay. cukup dah udah cukup beda kemana-mana oke okay, oke okay, oke okay. oke okay. di sini airnya Biar kotorannya hilang nih Kamu kok diam aja gak kan ngomong kamu Mana suaranya Kotaan Aduh kemari. Gak semangat Marda Kenapa? Malu. Malu. Malu, malu lah Mana mukanya Jangan diopotin gitu mukanya Ya nah, gitu <lacht> <lacht> Kalau gitu ya kita cantik <lacht> Comel ini Comel Mana bajunya tadi? Bajunya saya. <SILENCIO> Ini mana? Ini pegangin. Mana kunci motornya? itu di sana itu. Kapan ada dua kocok? Aduh, ini lagi. Tiga lagu Purut mini motornya. Purut, purut, purut. Oh, itu. Macin di sini, katanya banyak ikannya di sini. Banyak di sini ikannya. Waduh. Besar besar ya ikan. Ikan apa di sini? Ikan. Bukan ikan ulo. Bukan. <tuk> Bukan. Ikan nyambe juga ada di sini. Ya Ada, ada, ada. Iya dah, sih kada. Ikan duyung ada juga di sini. Pasang upan dulu ya. Iya. Pakai upan anu ini, sosis, sama anu apa? Soberi. Kok licin cacingnya? Kok licin ini cacingnya dah. Kok dia macam kamu? udah pasang umpannya ini udah dipasang udah mungkin ngenak diano di sini kena buaya buaya darat di ujung punya aku cetek di sini ya kok agak mendelep itu punya saya enggak mendelep itu. Enggak ada bandulnya. Coba, coba diangkat. Enggak ada bandulnya. Padahal. Kurang jauh mungkin naruhnya. Siapa yang jauh lah. Warna merah, dimakan merah, warna merah, ini jadi mau wah kenapa nah, ya, nah. kan ini warni mau pindah di kapal-kapalan apa di apa namanya merah, warna merah, Kenapa jarang Oh ini punya warna ini Mula yang ini Punya makan ini Okey Ayo tarik Kok oh, pada makan ikannya ya? Apa enggak puasa ikannya ini <tuh>. Enggak puasa ikannya Enggak puasa ya Terus oh makan semua aja. Belum waktunya Maghrib kok buka dia. Oh, eh, ayo tarik lagi. Jangan aku nanggung. Kok keras sekali pakai capel ini. Ini pakai capil ini biar gak kehujanan ini. Tujuannya biar gak kehujanan Ayo oh, Wah, gak kena. Habis umpani Habis Ini makan umpamanya sama kamu Kok ada pada habis Puasa oh, oh. warda Warda-puasa Udah udah pada yang besar Lah Makan. Ayo, itu, ini, si. banyak, banyak ikannya berarti di sini. Ayo. kotor bajunya anu ini warna ini, baru baru beli ini bajunya ini masih baru Kenapa ini juga. kecil sekali nih? Aduh. Truk ini. Kan kecil, lepas saja dah. Besar saja ada. Hidup semua. Sudah. Gua dapat yang gede ini. Gimana? Pulang.